Dan belum selesai, kalimat Al-Qur'annya. وَإِنِّي خِفْتُ Dan aku khawatir, Ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan, Ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku. Yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku. Yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan pahkota, Ya Allah, di kepalaku. Yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur, ada yang memberikan cahaya dengan izinmu, dengan amalan-amalan ibadahnya, Ya Rabbal Adabin. Aku mohon, Ya Rab. Ya Allah. Sedangkan mereka semua mengatakan, mustahil aku punya keturunan. Karena istriku divoni secara medis, monofos, dan mandul. Fahablimil ladunka kawaliya maka aku mohon ya Allah ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil maka anugerahkan darimu saja yang